Jo masak. Okey, kali ini kita nak masak sayur labu masak lemak, Aha, dengan udang dan sayur cangkuk manis. Perde perde perde perde. Jangan forget to like, subscribe my YouTube channel of oh, my Ash. Okey, makanan ni sayur labu adalah masakan kampung. Saya rasa satu dunia suka cewa. Okey okey, kita tumiskan uh, bahan kisar bawang putih, bawang merah. Lepas tu ada cili sikit kita kisahkan kat dalam tu. Okay, kita tumis-tumis. Biar sampai naik baunya. Ui, sedap. Sedap, sedap, sedap. I can't wait. Okay. Kita masukkan uh, serai. Serai. Ha, ini saya campurkan sedikit uh, udang kering yang dikisar supaya bagi dia uh, ada flavor sikit. A ha, wah, madasaknya makin berasar. Bah. Belacan. Yes. Belacan. Miri. Okay. Sebab kalau buat uh, masak lemak ni memang kena ada belacan. Ha, baru dia ada rasa sedap dia lagi. Baru dia ada kek. Baru dia ada power. Okey, tumis-tumis. Nampak tak minyak tu dah diserap oleh udang kering tadi? Dan bahan-bahan yang kita tumis tadi. Ada orang suka letak minyak lebih supaya dia suka tumis tu sampai naik minyak. Tapi kita try to control kita punya minyak, okey? Okay? Okey, masukkan labu. Okey, gaulkan sekejap. Masukkan air. Air biar dia sama satu paras dengan labu tu lah. Okey. Kemudian biarkannya merenih, Masak sekejap. Okey, kacau-kacau lagi. Tutup seketika supaya dia masak. Tengoklah macam mana. Dah lembut ke... Belum ke? Yes Masukkan udang guys Okay yang ni Kalau nak masukkan ikan salai pun sedap Nak masukkan udang boleh Tak nak masuk apa-apa ondi Sayur labu sahaja pun dah marvelous sedap huh, Masukkan daun cangkuk manis Ni kalau tak ada cangkuk manis macam tak power je. Tapi ok, still ok. Boleh makan je. With or without cangkuk manis pun oh, ok. Tapi kalau ada cangkuk manis ni lah pelengkap. Kepada sayur labu, masak lemak. My version nak tak tahu orang lain ni. Terleok. Ui, tengok udang. Sedap weh. Cili, kita potong-potong lah. Nak kasi dia cantik sikit, warna sikit. Kemudian masukkan santan. Ini macam gunakan santan paket. Satu paket tu lah kira satu cawan tu. Okay. Ufff. Tak sabar, tak sabar. Masak lemak ni kalau kita makan dengan ikan goreng. Lepas tu kalau ada kerabu mangga. Huh, I tell you. Dua pinggan, tiga pinggan licin Masukkan sebut kunyit supaya warna dia cantik sikit, menyelerakan. Maggie cukup rasa, of course. Okay, kena ada. Okay, ikut, rasalah ikut selera anda. okey garam. Oh, saya gunakan Himalaya salt. Sebab tu warna dia macam tu. lagi okay, cukup, cukup, cukup, cukup. Haa, ah, tengok, tengok. Hmm, kalau tak cukup kuning, tambah lagi lah. Tapi okay, sebut kunyit. Tapi kalau dah okay warnanya, okay je lah. Inilah dia sayur labu masak lemak cangkuk manis dan udang. Jom makan. Thank you for watching.